Selamat pagi adik-adik semuanya Kangen banget nih kita Akhirnya impa lagi di Youtube GPB Shalom Depok Gimana adik-adik? Sehat kan kabarnya? Coba Karina mau lihat Udah mandi belum ya? Udah sikat gigi belum ya? Udah semuanya? Udah pakai baju rapi? Nah adik-adik udah siap ya Untuk memuji dan melihatkan nama Tuhan Sekarang Karina mau Kasih tahu adik-adik siapa aja sih pemusik, terus siapa aja sih Kak yang ngajar? Oke, karena kasih tahu ya. Pemusiknya dan pemandu lagunya ada Kariska dan Kak Babam. Lalu, untuk pengajarnya itu di kelas TK AK dan Tanggung ada Kak Yeyen, Kak Tasya, dan Kak Puji. Yeay, ada di sudah siap ya mau impal lagi. Nah, sebelum itu ada adik, adik karena Undang untuk bangkit berdiri itu masih ada yang duduk, loh. Yuk, diri lagi, diri yuk. Oke, kalau udah kita mau nyanyi yang semangat, yaitu bersyukur kepada Tuhan dari Kidung Ceria, seratus lima puluh, seratus musik. Anak adik-adik udah keringetan belum nih? Udah semangat belum? Ih kok udah ada yang duduk sih? Ayo kita masih nyanyi satu lagu lagi sebelum kita mau duduk nih adik-adik. Kita mau nyanyi yang ada gerakannya. Kalau misalkan rindah kayak gini. Apa ya biasanya? Ada kata-kata mataharinya. Betul banget. Dari terbit matahari kita mau nyanyi lagu itu ya. Musik. Aku udah capek, udah lumayan keringetan adik-adik ya kalau gitu adik-adik boleh bersaat teduh sejenak siapin waktu saat teduhnya saat teduh dimulai Satu-duh selesai. Oke adik-adik karena mau undang adik-adik untuk nyanyi lagi dari Kidung Ceria 20 Bapak di Surga mengasihiku. Musik. Kita mau masuk ke dalam ibadah kita nih, jadi karena mau ajak adik, adik untuk berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepala dan kita tutup mata ya. Mari kita bersatu di dalam doa, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan engkau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini ya Tuhan di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan namamu lewat ibadah impa ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau boleh berkati kami ya Tuhan yang akan mengikuti ibadah, Engkau juga boleh berkati kakak layan yang akan memberitakan firman. Ya Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Adik, adik dipersilakan untuk duduk. Nah, adik, adik karena hari ini kita bacanya dari Mazmur, jadi kita nggak ada Mazmur dulu ya Adik Adik ya. Oleh karena itu Karina mau langsung ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu sebelum firman. Kita angkat pujian dari lagu Kidung Ceria 23 Anak-anak Puji Nama Allah. adik-adik hey kita udah doa, kita juga tadi udah nyanyi nih mau masuk firman Saat ini kita mau dengerin firman Tuhan Adik-adik boleh siapin alkitabnya, adik-adik boleh siapin alat tulisnya Dan juga siapin hati dan pikiran adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan Halo selamat pagi adik-adik, selamat hari minggu Wah senang sekali ya pagi ini kita boleh Bertemu dalam ibadah hari minggu pelayanan anak Adik-adik kasih Tuhan Adik-adik yang diberkati Tuhan Kita bersyukur pada Tuhan Pagi ini kita boleh memuji nama Tuhan Ya halo Wow udah siap-siap di depan kamera nih Wow di depan laptop, di depan Uh, handphone nya ya iya, Ada Gisel Umban Tobing Halo Gisel, apa kabar Wah senang sekali udah cantik ya Ada Lucy Ada Kristop, ada Helen Ada Sophia Wah senang sekali tuh Ada siapa lagi tuh Ada Elkana dan Alvaro Ada Elena Oh iya Elena dengan siapa Orlan, adiknya senang sekali ya Ada Arjuna si Buya Ada Genta Ada Kenneth main aki Halo mana tangannya Kenneth Iya, pinter sekali ya Adik-adik TK pagi hari ini kalian mau cerita yang seru sekali Jadi Mika Yang duduk yang manis Dipa Ada Manuel Ada siapa? Ada Sen Purba Ada siapa lagi tuh? Ada Benhop. Eh. Ada Arelia dan Abigail, ada Dapan dan Dianda. Wah, senang sekali adik-adik. Brian dan Bianca duduk manis ya. Iya. Ada Yosep. Siapa tuh? Yosep siapa? Oh iya, Yosep Lemon. Oh. Yosep itu juga kelas 1 ya. Ada Gabriel Poli. Halo Samuel dan Daniel Panjaitan, ada Martin Lumbantoruan, ada Jepan Metiari dan Jepan Dakosta, wah senang sekali ke adik-adik ya. Ada Seba, Halo Feopan. dan Sekolah ya. Wah senang ya. Hari ini kita akan membaca Alkitab dan cerita yang seru. Wah, ken punya ini tuh, ya kan? Ya, kan juga punya lagi nanti banyak sekali. Halo Salomo, ya, hidup yang manis ya. Ya, adik-adik kasih dalam Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, gimana? Tanganku ada dua, lima-lima jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau dengar firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini dari Masmur 103 ayat 1 dan ayat 2. Oh hanya dua ayat, Iya. Begini bunyinya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ayat 2 nya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Adik-adik, bagus sekali ya firman Tuhan. Maksudnya apa ya kak Yeyen? Ya. Adik-adik kasih dalam Tuhan, pada bulan-bulan ini kita merayakan hari apa kemarin? Iya, Hari Kemerdekaan 17 Agustus ya. Kalian lihat di televisi atau kalian nonton di mana? Iya. Nah, Mazmur tadi ditulis oleh Raja Daud. Dia berbicara untuk dirinya, yaitu dia harus ingat apa yang boleh Tuhan lakukan tentang kebaikannya? Lalu Raja Daud menginginkan bahwa Daud ini, Raja Daud ini harus selalu bersyukur, harus selalu mengucap terima kasih atas apa? Atas semua kebaikan Tuhan. Apa saja ya, adik-adik? Wah, Daud banyak sekali. Tidak terhitung kebaikan Tuhan yang Daud rasakan. Nah, halo, kita juga seperti itu adik-adik. Kita diingatkan pagi ini ya Giselle, kita bersyukur. Karena nomor satu, kita masih bisa apa? Ya, kita masih bisa bernapas. Nah, apalagi kita memiliki siapa yang luar biasa? Memiliki siapa yang ada di dalam Alkitab ini? Siapa yang sering kita baca? Betul sekali, pinter sekali, Mika. Yaitu Tuhan Yesus yang selalu sayang kepada kita. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku itu FirmanNya di dalam Alkitab ya kita memiliki Yesus Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah kita juga bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang selalu kita rasakan. Yang pertama tadi sudah ya, kita bernapas karena kita memiliki Tuhan Yesus. Kita di sini juga memiliki siapa yang suka menjaga kita. Ayo, yang suka kasih makan kita suapin. Ayo, siapa Elena? Siapa Elkana Mas? Iya, Mama, Papa, Oma, Opa, Opung. Mbak yang uti, wah kita bersyukur tuh adik, adik punya siapa? Punya mereka semua. Yang pertama itu ustimewa. Selanjutnya kita bersyukur apa sih kayon? Iya kita kalau mau bobok nggak kehujanan. Kita kalau mau makan nggak kepanasan. Kita bisa main di dalam sebuah Iya bagus sekali sebuah rumah ya Genta Kristof Iya kita punya rumah rumahnya dibersihkan oleh mama Terus adik-adik kita juga bersyukur kepada Tuhan Selain rumah mama kita dan papa kita selalu membelikan apa nih Ayo belikan apa Iya, ada yang dibelikan bajunya, ada yang dibelikan celana, ada yang dibelikan kaos. Wah, banyak sekali ya. Seneng ya dibelikan semuanya. Terus Adik-adik, kita juga selain itu kita juga sering dibelikan apa nih? Iya, mainan. Habis untuk rasa mengucap syukur, habis main dirapikan dirapikan kembali iya terus adik-adik itu kita punya rumah punya orang tua lalu jangan lupa kita juga sering makan makanan ya enak-enak nih oh, siapa yang pernah makan ini iya itu apa namanya iya betul sekali hamburger ada yang uh, ada yang pedes ya tapi kalau untuk kalian pasti nggak pedes kita dikasih makan yang enak. Kita juga suka dikasih, dibelikan ini loh. Apa nih? Ayo. Apa? Iya, es krim. Tapi gak boleh banyak-banyak makan es krimnya. Nanti batuk. Ya, adik-adik. Semua itu karena sayang Tuhan kepada kita. Dan kita disuruh mengucap syukur. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena ia baik-baik. Baik sekali, dan dia selamanya baik. Nah, kita juga suka nih dibelikan ini apa nih? Ayo, yuk, kain mau pakai ah, kain mau pakai ah. Wah, iya ah. apa nih? Oh ah, iya, kita juga suka dibelikan topi sama papa dan mama kita. Nah, adik-adik, semua itu adalah... Tuhan mengasihi kita. Dan kita harus mengucap apa? Mengucap apa, Edik? Iya, penting sekali. Mengucap syukur untuk seluruh kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Makanan, pakaian, rumah, orang tua. apalagi lagi? Mainan apalagi minuman dan banyak lagi kebaikan Tuhan yang nggak bisa dihitung satu-satu. Untuk itu, hari ini Kak Yeyen diingatkan oleh Allah Bapa melalui Raja Daud untuk selalu Bersyukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Tuhan baik sudah kasih makan. Jangan lupa, kalau mau makan kita harus apa dulu? Iya betul berdoa, jangan lupa kita harus pakai apa sekarang? Pakai apa? Iya pakai masker, jangan lupa itu juga cara kita bersyukur, karena Tuhan melindungi kita melalui Alat-alat yang kita gunakan masker Jangan lupa apa lagi pinter cuci tangan terus kalau papa mamanya pergi jangan ikut di rumah saja ya nanti kalau sudah virus corona boleh pergi oh virus corona sudah udah nggak ada kita boleh pergi ya kita boleh jalan-jalan begitu ya genta gisel yang bagus udah pinter udah sekolah semua ya iya aduh kain kangen deh sama samuel udah bisa apa ya oh Samuel udah punya adik ya namanya siapa Daniel Elkana sudah punya adik namanya Alvaro Elena juga udah punya adik ya nanti mau punya adik lagi punya adik lagi oh Aurelia sama Abigail adik-adik iya. cara bersyukur kita untuk kita memiliki adik yaitu dengan cara menjaganya jangan digalakin jangan dicubit Putra juga punya kakak, mesti sayang kepada kakak, kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita mesti sayang, caranya gimana kok? Kan kita nggak ketemu-ketemu, caranya dengan cara berdoa, pinter ya. Iya, sen, se yoga utama, iya, sepupunya Gisel ya, iya. Itulah adik-adik hari ini kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara kita beribadah. Demikianlah firman Tuhan pagi ini. Dadah, selamat pagi, selamat hari Minggu. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana tadi udah dengar firman dari Kayayan ya? Nah, sekarang adik-adik bersama Kariska akan membuat aktivitas-aktivitas hari ini judulnya balon sukacita. Nah, apa aja yang perlu disiapkan? Yang perlu disiapkan adalah yang pertama, kertas. Kertasnya boleh kertas A4, kertas folio atau dari buku tulis nggak apa-apa. Terus kita siapin kertas origami, boleh warnanya boleh bebas. terus adik-adik kariskan -adik, -adik, adik -adik di sini pakai warna biru atau adik-adik mau pakai warna campur-campur nanti juga nggak apa-apa. Terus ada gunting, ada lem dan ada spidol atau pulpen atau pensil terserah adik-adik, oke? Okay? Nah, gimana kak cara buatnya? Cara buatnya gampang. Kariska di sini meminta bantuan mama atau papa yang mendampingi adik-adik sama IHMPE ataupun oma dan opanya. Yang pertama kita mau gambar gambar balon seperti ini. Nanti uj uh, ujung-ujungnya ini. Sekelilingnya ini terserah nih mau warna apa, kalau tadi karena Kariska pakai spidol warna hitam jadi ujungnya warna hitam Atau oma-opa, mama-papa mau pakai warna yang lain, bisa warna biru atau warna uh, orange terserah Oke, kita gambar balon, kalau sudah kita ambil kertas origami yang tadi sudah kita siapkan Lalu kita gunting bentuknya bulat, seperti ini berapa banyak kak guntingnya terserah adik-adik kalau Kariska menyediakannya sih empat nanti ini akan kita tulis gitu nah Kariska menggunakan kertas origami warna biru dan juga warna pink adik-adik mau pakai warna hijau atau menye mau menyesuaikan dengan uh, list yang tadi udah dibikin di balon ini terserah terserah adik-adik Oke okay? nah kalau udah minta tolong bantuan mama papa atau oma opa untuk gunting si kertas origaminya jadi bulat-bulat kayak gini ya nanti adik-adiknya bertugas untuk menulis dan juga untuk menempel kalau sudah dikunting ini udah siap lalu ini udah siap sekarang kita mau menulis di kertas origaminya apa sih kak yang mau kita tulis kalau tadi kita dengerin firman dari kain firmannya adalah tentang bersyukur kita masih uh, Punya pakaian, kita masih bisa makan, bisa makan es krim ya Atau kita masih punya mainan, kita masih punya mama, masih punya papa, masih punya kakak, atau masih punya adik Pokoknya kita masih punya keluarga yang mendukung kita saat ini Nah itu adalah bentuk bersyukurnya kita Nah Kariska mau mengajak adik-adik untuk menulis Apa aja sih yang adik-adik syukuri Nah kalau di sini Kariska, udah Kariska tulis nih Kariska di sini tulis yang pertama mama atau papa, mama papa. Terus yang kedua itu ada makanan. Yang ketiga itu ada pakaian. Dan yang keempat itu ada mainan. Nanti Kariska taruh gambarnya di sebelah sini ya. Adik-adik harus ngikutin ini enggak? Boleh ngikutin, boleh enggak pokoknya? apa yang adik-adik syukuri yang adik-adik miliki saat ini mama papanya bantuin ya Nah kalau sudah ditulis kita mau tempel deh ke balon kita yang tadi udah digambar pakai kertas pakai lem kertas yang tadi udah kita siapin kita tempel ya Nah Kariska udah selesai nih Kariska udah nempel nah, jadinya kayak gini deh balonnya Nah kalau misalkan Adik-adik mau nambahin bersyukur lagi atas uh, kakak, atas adik atau lebih spesifik lagi misalkan uh, apa ya, misalkan atas sepeda baru atau uh, apapun yang Adik-adik syukuri terserah. Boleh Adik-adik tambahkan ke sini tapi Karista hanya menulis empat ini. Uh, nanti juga misalkan Adik-adik mau tambahin nih, bikin lagi yang lebih kecil-kecil kayak gini. Kayak gini Kak Rizka tulis kakak dan adik. Nanti juga boleh ditempel di balon yang tadi udah kita bikin. Misalkan ditempel di tengah-tengah sini. Oke? Nah, kalau sudah, adik-adik boleh menuliskan di bagian atas balonnya. Di bagian ini nih, judulnya Rizka mau bersyukur. Jadi nama adik-adik mau bersyukur. Misalkan... Uh, Lucy mau bersyukur atau Kenneth mau bersyukur, pokoknya nama adik-adik terus ditambahkan mau bersyukur. Kariska tulis ya, punya Kariska. Sudah, Kariska sudah tulis. Jadinya Riska mau bersyukur. Nah, nanti adik-adik mau tambahin di sini mau tambahin gambar atau adik-adik mau warnain sekitarnya boleh sekreatifnya adik-adik dan juga mama papa di rumah. Kalau sudah seperti biasa jangan lupa difoto. Lalu dikirimkan ke grup WhatsApp, Pelkat, PA. Kayi Yen dan Kariska tunggu ya aktivitas adik-adik semua. Dadah, selamat hari minggu. Sampai bertemu lagi. Nah adik-adik tadi gimana firmannya Tentang apa? Tentang bersyukur. Dalam keadaan apapun kita harus selalu bersyukur. Kalau Karina tanya nih, kemarin waktu hari Selasa kita itu merayakan apa ya negara kita? betul banget 17 Agustus yang keberapa ke 76 nah oleh karena itu adik-adik kita tuh udah melewati banyak banget bertahun-tahun udah sampai 76 loh umur ulang tahun Indonesia ini nah kalau bisa kita boleh bersyukur untuk kemerdekaan kita kita juga harus bersyukur untuk segala yang kita punya baik itu keluarga kita baik itu kesehatan kita baik itu Umur panjang yang kita boleh alami dan boleh kita dapati sampai saat ini. Nah adik-adik jangan lupa juga untuk mengerjakan aktivitas yang tadi sudah dikasih tahu sama kakak-kakaknya. Dan jangan lupa dikumpulinya di grup WhatsApp Pelkat PA. Nah sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan persembahan adik-adik boleh loh digabung dengan persembahan mama dan papa dan boleh dikirimkan ke kantor gereja GPB Shalom Depok pada hari Rabu sampai dengan hari Sabtu jam 10 sampai dengan jam 3 sore atau adik-adik boleh nih yang suka banget digital nih suka banget yang scan-scan aja Kak boleh banget tinggal scan barcode di samping ini Nah sekarang kita mau dengerin warta PA Warta PA yang pertama Karina dan juga semua kakak-kakak di PLK PA GPB Calum Depok Mau mengucapkan selamat ulang tahun Untuk adik-adik yang mengalami pertambahan usia Dari tanggal 15 Agustus sampai dengan 22 Agustus Untuk semua adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu itu sama tulang tahun adik-adik kita juga patut bersyukur nih adik-adik, pada tanggal 17 Agustus kemarin Indonesia ini sudah berumur 76 tahun. Mari kita berdoa adik-adik supaya bangsa kita itu semakin maju. Kita juga boleh berdoa supaya masyarakatnya semakin pintar, semakin taat kepada Tuhan dan juga taat kepada pemerintah. Kita juga harus berdoa adik-adik supaya segala virus yang ada di dunia ini, bahkan di Indonesia, boleh dihilangkan sama Tuhan Masyarakatnya juga boleh pada vaksinnya adik-adik Supaya pandemi ini bisa cepat selesai Dan kita bisa sekolah lagi Kita bisa gereja lagi Nah, wartepa yang kedua Adik-adik diminta untuk menuliskan absensi kehadiran Di kolom komentar di Youtube ya Contohnya gimana Kak? Contohnya, Rina kelas 3 sudah beribadah Nah adik-adik boleh di kolom komentar saat adik-adik pas banget nyalain ibadah PA-nya di Youtube ya adik-adik. Nah kalau misalnya nggak bisa gimana kak? Kalau nggak bisa boleh loh minta tolong sama mama, papa, kakak, ataupun saudaranya yang ada di rumah. Lalu untuk warta PA yang ketiga adik-adik yang pengen banget punya bakat nyanyi, puisi, atau main musik. Atau apapun itu, segala bakat yang adik-adik punya boleh loh untuk isi pujian dan dikirimkan ke email yang ada di bawah ini. Nah nantinya isi pujian adik-adik akan ditampilkan di ibadah PLKTA. Entah itu di Zoom ataupun di Youtube. Yang penting adik-adik kalau bisa kangen banget mau memberikan persembahan pujian, adik-adik kirim ke email di bawah ini ya. Lalu warta PA yang keempat untuk oma, opa, mama atau papa ataupun kakak-kakaknya nih Mau ada sedikit kritik dan sarannya untuk ibadah kita ataupun untuk segala pelayanan kita di pelkat PA Boleh banget menyalurkan suaranya ke kak Astrid ataupun ke kakak-kakak lainnya Atau boleh juga mengisi link di bawah ini Nah, waktu pehan terakhir, adik-adik minggu depan kita ketemu lagi di Impa Ads, tapi bukan di Youtube adik-adik, kita ketemu lagi dalam aplikasi Zoom. Jamnya jam setengah 8 pagi, jadi adik-adik siapin dirinya ya, udah rapi dan setengah delapan pagi udah siap di depan Zoom. Nah, adik-adik Karina mau undang adik-adik untuk berdiri lagi. Kita mau menutup ibadah kita ini, tapi kita mau nyanyi dulu dari Kidung Ceria 366, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Musik! Adik, tadi kita sudah dengar firman, kita sudah puji nama Tuhan. Nah nanti persembahannya dikirim ke gereja ya atau ditransfer. Lalu selesai ini adik-adik mengikuti aktivitas difoto dikirim di grup Pelkat PA GPIB Salom Depok. Nah jadi kita akan berdoa penutup dan berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah